Ceuk salaki nagari di mana? Keur kamari-kamari mah di pabrik. Terus pabrik itu tuh mehong. Mehong, mm heeh. -hmm. Areng. Pabrik Pabrik areng pantesan. pantesan. Eh. Pamajikan. Oh, pamajikan. Anu pamajikan urang. Oh, mane teh ali belum sampe. <laughs> nya suku nya awak. Ih. Hararideung. Kulitnya. Ceuk urang teh ka mentas kulit di sawah. Uling ngundur ieu iya, ngundur genjer tapi Lain. itu ngiluang demo, selaki aja itu baru-baru ngiluang demo tapi ga enak diliburkan tuh diliburkan, mm -hmm. makannya ya tak wah oh, itu udah ada ngomong-ngomong selaki ucuk selaki ucuk kumaha selaki ucuk kumaha baru-baru selaki sedekok mah gawe hs-hs uh, nya selalu ngomong-ngomong kelempet burut <laughs> ngomong temen di oku nah. burut keneh berartinya. <laughs> <laughs> bebeja maneh mah, sakit itu ke mana sih kayak nggak? Mah asal sarro kaimah lah, didinya gitu, nggak kepanwai, nggak kepan. Ya, kalau asal-asal asal kaimah sinarsir kita salakinas, kiy, wah itu gede banget sakitnya mending nggak gayus. Berarti maneh asok lempok, kan disarungkan kiy, banyak kan asal berkebun. Tak bejalan kasar kaimane, auratnya udah di tembung tembung gitu, boga burut kini ato, mungkin air anda si sarro. Kirandanya kan baru begini, kos itu mah. Ah, ga no, ya. untung lagi buki wae. Heeh, cok, salah ki orang ngakit gitu. -gitu Oke, okay, numpak anak. Wuh, mari ajib pisang. Pokoknya merasa nanti ajib pisang anjing. Eh, uh -uh. rasanya ajib numpahkan, kan? Nanti asuk kafe tuh. Apa anjing Ganjar, mood. Eh, uh. ganjar, <laughs> eh, ganjar. Ngemaron, oh, si Saro. Kunaan. Oh, ini randanya emang saroh. Eh, uh, numpah, randa. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. batu emang kayaknya <laughs> Aing mah misal laki batur jeng bujang kok mah jeng bujang mah uuuh emang naikin bujang anu bujang anu bujang mau bujang makin bisa tering iya hari mana emang buka liang iya buka tuh nyala dua hari mana dua, buka liang mana emang semoga anak iya emang bisa ngakak Ayo, ngasih rutin muda iya takkan ya sarutnya jeng bujang enggak penting je, hari dilakonan gak naonan dia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 ya, saya laki-laki banyak, mau disumpah oh, ini rajin pisan, gudang lagi, poek-poek. kita ada ke mana rajin? ini ke mana? coba ngaluar-luarkan manuk doang, gak manuk, terus ya SD misalnya gak? oh iya, betah, nyabung kesalahan eh, pas itu manuknya uh, lho, no bapak? wuhh, lalu banyak lagi kita ngukir-nguk dulu, berdua eh, lo ngomongin manuk saya laki-laki orangnya baru saja nguruskan hayam, nguruskan hayam nguruskan hayam, nguruskan terus? pandian, di paraban hayam, nguruskan garilis Wah, ini boro-boro, gali semua. Kostum yang mau kurang mah mumpung tinggi eta Tak sama jika nabok sayang gede. Gimana, gede? Menyala batang, gede. Tapi emang nyari mahal lima belas ribu. terus bukan, Pak. Majikan nama Basmur. Hai, aku mau kirim ke China. Ngapruy, gitu. Emang naga Joyo, salah lagi orang. Gede orang meninggal, hai. Hanya katana abang, yang beli baju. Manis ah karena abang kan numpak panjang-panjang teh karetnya oh numpak si tinggi geninga oh oh no, pak, tinggi di itu udah ke teka belah kalian namun kadi itu atuh beli Atu baju balah marulah cina ceh di tanah Eww. abang mah beli marulah tapi kan dek. urut batur malah marulah kek lain urut batur ianya urut batur matang murage di luar nara geri hari mah ma. itu emang murah di pasar itu mah di pasar mah tadi P nah, tadi, panah, Lih, abang, Lih. panah abang panah abang harus berapa? iya, aku udah dikodian melinak tuh, aku udah dikodian iya, panah merinak kamar ini orangnya beli sendal 20 ribu saya pasang murahnya oh, orang kamu 15 ribu eh, ditempatnya gak emas dibangin ayah sabelah <tuh. tuh>. orang ini, kayak yang baju ke tanah abang kayak gitu, yang balanjanya itu tadi turut pisang giliran manehna balik mau manu. <tuh>. manuk beli manuk, nah. coba ditanya teh Meli baraduit, pamerin oh, tanpa enggak. Baraduit melinya. Oh ditanya ke dia, ada tuh macam tuh mere manuk, di gitu. Di Gosweb, duit atau manuk, tujuh eh, ratus ribu. mahal mahal tingce. Oh pakai oh. beli beras sama iya setahunan, setahunannya. Oh uh. <cuk> anak murayak, burut gede, manuk apa manuk. Buku -um kayak diomong, ah tapi salah tu gitu gitu. Oke bagus orang. Siado yang macet atau doh. pasnya Aku udah si Salom, Bang. Berarti sinarnya itu beki, oke. Cocainet, cocainet. Oh, skala permanen, nanti kalau mana mainnya tuh, itu buncul, apal beki. Kalau itu lanjut monyet, kocelur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, lalaur, Ya lalaur, lalaur, lalaur, kan enak gak? <tuk> <tuk> anu buruk <tuk> anu hiludan ya? <tuk> anu buruk yaudah <tuk> <tuk> ya, ya. kita kan aja mah kampung anak jadi oh, aja tanyahun pacar kuak pang mahal di pasar ee uh, ee uh, jarang kan mencek enak dong gelo <tuk> <tuk> manek <maning> mah pahit gak <tuk> tembukian ya eh Ece, ece, gitu. ece, pangalaman ngegerongala, gerongala kene, garis-garis itu, pangalaman aku mah ece, lucu pengalaman pangalaman orang ngejerok, jerok, nge- nge- ngeleleh ke danongagalifumur, ngejerok nake, busuk, ngekekuat kitunya, ngekekuat kisah ngekekuatan nge- ngejerok, nah, nah, mau nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, jika susu sarom ini berat banget orang uh, uh, mah ke orang ini nya hmm. ceritanya kan jadiannya jeng, jeng gitu, masa mana, lah, i, i, laki. Lain sebelumnya. Terus hmm. hmm. hmm. diajakan. diajakan ondo maret? mulai hari tak ker Ih ke ondo maret. Kan muntah asupnya hmm. ke ondo maret mumun es krim es krim oh, kan anu wadah patak sakinya kan anu bukanya luos luos lha si teteh kan dibuka sakinya karena mm. terus jendela kamu nanti iya bu dekik di, di, di, di. <laughs> nah, di panggol saking ora anak mumun apa efeknya digeser ke dia digeser kita cek ke Bogoteh uh. enggak saya nyopot es krim mak ini terjadi ah mendengar konten jahat saking punya dia ngangkat tau angkat kyo kemurnian cina Jalan sama Cede Bhajarmu, bu Jajan. Gimana, Ibu? Intinya, nya Nora apa nggak? orang teh. orang mah bisa muka kena. Ke, eh, tata aturan didorong dorongki, eh, nya dasar makan dasar hati di punya, heeh, orang heeh. Heeh, heeh. Heeh, heeh. Heeh, heeh. Heeh, heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. itu hayu Heeh. Heeh. Yang penting hayu, hayu. Heeh. yang penting hayu. Heeh. orang rasanya Heeh. <laughs> ya. Heeh. jika kadebong <laughs> Ya, orang Lebaran itu zaman biar jaman bobo muka tinggal teh, Eta teh, teh, teh. kita, orang teh mau dibagor, Merian, Martabak, martabak, terus cucang, cucang tenang. Ah, iya, Merian, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, cucang, kadang-kadang mau ayah iya datang undur datang ya? undur datang, bisa nungguin kak iya supaya tekan ikut lees hahahaha oh oh bisa nanti ngasih ujung ngalayan pantesan tuh di kolong beli lobat tisu basa ee iii asal sarau udah nyadinya lain misal lo sekali mah hugi meren hayu ke kamar asal mah uin ke kamar ya ee nah yang dijaplai meren yang mau dijaplai iya merenan ee meren lain yang mau dijaplai iya naon bencong hahaha <laughs> bencong emang mana bencong nanti? Si? hah? emang mana bencong? bencong bencong mana bencong? nah iya naon waria cucokan ini waria takus kemana? asedot cucok bong <Euro error> anak <Maurice> kita ke aja jengok iye iya ya berdekamana iya dengan kentong kentong naon kantong tanah anu gue jika panjang pas ngobrol nempak gitu suka non etetan ngobrol anda tuh emang teh hari bahasa udah sopal pepeknya PPTE-nya, nawan, sopel Eh, Saro pake benceng, emang lain, lain Saro mah, uh. itu, tempoe Saro, bisa nama, coba buka, nah, uh. kong hey. oh, so okay. Saro Parawa, Parawa naon Harusnya kusapal pepetnya jenjilin menurutnya Jenjilin bencong nah, terus? terus? Bencong? bencong? <laughs> Emang bencong? Nah, kenapa? Mange bencong asli? Kajunnya, Tapi di asahan mana kusapal pepet? Hmm? Letak sarut? Hmm? Di asahan tuh? Tiba-tiba diletak doang terus sarut Terutnya bawa hangsel atau ampun ah? Saruman tuh bawa rileke kosong rumah maneh mah di nong anjing banyak kita teh te. Tra <laughs> oh, kan turun. turun salah nah. mesin oh samsok Sengso! Kayu! Simso! Nanti yang digoreknya Ini! Pakai di mesin He, he, karena itu sudah Songse, Sengso, apaan hal? Simso! Samso! Banyak hal, bisa nalaki apa-apa Gak tahu, udah kawan ganteng Ngomong-ngomong, iya, tersiminit Eh, lucu Iya, iya, iya, nggak sakitkan badaknya Oh, suka nyungkut Ayo, ulu sambaren Gimana mas, sibuk nih, Coba telepon, atuh Jangan mainin sama Mau oh, awak seorang angge berarti, babroh nama mana? Ayu ejok bisnya Joe, ayah kibis ahlin. Burang mau jujurin, cang ini cang nggak jujur itu buah suluh itu buah gas. Iya, saroma tekudung aja sih, saroma tinggal nolpon salah ke batu saroma dibawa ke nasi rames. Kedai hmm. kentut batu salah punah. Oh, iya Di berenang sih. Ya tuh non wajat aku ayah laki mah digoleran digoliran susu dua, ih langsung ngampar. Susu obuhan, ge. Hmm. Letih. Coba, eh, teh, teh, lah, kita nempo Oh, mm. si Bobong kalengan, meren. Kue, kue, kue, ada, iki ngejek. Weton jadi seret, dia mulai gendut, ya, teh, teh, lah, lah, asli kan, selama keteman teman, gak Meren, nah. ketemuan teh, udah meren, aduh, pantesan. We batur di dayakan. Coba, ketemuan, aduh, di nggak lampu. Kan, selama mau di online teh, mau di Facebook, dia etap, eh, pakai foto Hei, ojo, ojo, nggak tadi online. Ngomong-ngomong, online, harus peracahan belanja di online barang nggak mau oh anu anu di paket-paket itu murah murahnya tamah murah mah ah murahnya karena barangnya terus sarwa cianka tipu orang mah bayar di tempat waichu embung cianka tipu bayar di tempat embung emang seperti nggak kan bayar di tempat waichu waichu tanam sih embung hi daripada balanja ke tanah abang jauh ya main ke tanah abang yang naik kereta jauh be kan ongkos sendirinya oh ongkos di bangsa ribu Emang lo apa? Iya, oh, ini oh. aku murah. Tapi dihajarannya lah aku sapa, <laughs> ay. Mbu. Ya, sekarang mah pengalaman di tanah Abang T. Loh banget, gak lo banyak copet. Tuh, lo banyak copet, cennak. Kadek. Kutang sarong dicopet. Kenapa? Hutang. Atau menengah gololong mah ada susu, Nah, kan nah, saratnya beli hutang ya. dijinjing di tas. di sini duit, merenya. Ya, udah di jamret tuas. Sarong beli ke gua, kaget ngomong nulungan. Oh, ngomong nulungan. Sia, Eh, ngomong nge itu batur ke sah anu deuk nulungan aya jelema kos kitu mah. Mun ka kana sararé. Ajeunumur bakor. Siamang geus tangka tanah abang balanja. Mun di pasar eta wae pasar gebrong. Oh banyak. Heeh. Eta anu langsung ngembrak. Mun aya na saminggu. Pasar kaget Meren, Sugan. Pasar kaget. Ngomong-ngomong, uh, uh. omong sakit aya na kana, salah kitu. Yaot teu ngaruruskeun salah ya, kekepan atau salak itu nggak boleh, abis pentah dan diimah buruk -buru kekepan cang-cang buruk cang-cang bohong Oh bohong-bohongan salak itu orang mah. gantung buruk-buruk di gantung angges tenggeru-nggeru salak itu buruknya kemana-kemana secara rapai mbong buka salak itu ha. Ha. Sao, ya? haaah kakak kok Jangan mbong kumah atuh ah pusing sorangan buka salaki itu pas salak itu buka itu jadi oh tapi dulu dulu saudara saudara oh saudara saudara alhamdulillah saudara saudara saudara alhamdulillah saudara tilalaki ma sarua salahki doang tetang diri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 Uang orang barang kecemasan, nggak bencana ah. baloniknya, jual balonik lembut, anak mana ciu, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, Ke jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan,